pokoknya aku empat isi aku, aku kelas kecil 1 2 5 ayat 7 serahkanlah segala kuatilanmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu bye, bye bye bye Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Hello Saya Tere dari kelas tengah Hari ini ayat tabangan saya adalah 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Tuhan Yesus memberkati. Saya Michelle Saya dari kelas besar Saya akan membacakan Ayat afalannya itu dari 1 Petrus 5 Ayat 7 Serahkanlah Segala kekhawatiranmu Kepadanya Sebab ia Yang memelihara kamu Terima kasih Halo nama saya Ma ayat 7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Halo, makasih Halo, nama saya Benakma Saya dari kelas besar Saya ingin menghafal ayat hafalan dari satu Petrus 5 ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu, Tuhan Yesus memberkati.